Yo, energik, pintar, contoh, merupakan inspirasi bagi kita anak muda. Ini ya, Bukti. Sebelumnya sih, Gawet. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis gratis dan gratis singkawi halo guys kali ini saya ada di kapal Venio Pasuk 9 kapal jaring Venio Pasuk 9 nah disini kita akan uh, jaring ikan di bagan kita guys setelah tiga minggu bagan ini lepas hari ini kita akan menjaring ikan yang ada di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 berapa oh, oh, oh, anyway, banyak 加油加油加油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 seorang sekarang mau makan dulu guys menu kali ini menu tuna mari huh? makan, baru 3 minggu ber tipe piring masih ada dong? ada lebar 2 kopi minta lebar 2 kopi nah guys mau makan dulu. Menu kali ini ini ikan tuna. Ikan tuna. Masih juga. Ini komputernya ini. Halo Sigawi, sekarang kita sudah tiba di Pantai Beo. Setelah kita setting uh, dengan KM Venio 09.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 pak jeffry pak Jeffrey, Jeffrey sondak, kapten muda yo, energik, pintar contoh, merupakan inspirasi bagi kita anak muda masih muda, so Mer mengarungi lautan sampai di laut bahkan sus pernah sampai di mana pak Kep? wow, samudra pasifik guys S. S. nah, ini kapten Jeffrey sondak saya harap muda orang pulau. Sigawi. Mantap Sigawi. Nah, di belakang sana ABK lagi Ini apa itu namanya, sih namanya? Ah, siap-siap, beres-beres ya. Wah. Lagi beres-beres Sigawi. -beres, ah, di sana ABK lagi beres-beres setelah seharian kita ya setting ikan di papan. Kalau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 di itu di atas sana, yang mau tuh, sana, mau Merhaba benim adım